Yang masa, engkau tetap percaya diri. Kampusmu tegak di cinta. Universitas yang berlansa menjadi milik kita semua di sini bertemu para mahasiswa. Thank We're gonna I just